Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, berjumpa lagi dengan Dihai, kelas 5 Alma Honey. Dan hari ini Aku akan membuat yang spesial Yaitu, WEDA Yang pertama memarkan jahe, ya, pelan-pelan. Yang kedua, memarkan juga, yaitu serai. Air. Masukkan bahan-bahannya Nah, jadi kita saringkan ke gelas Ini hasilnya yeah.